Bape mirip Ronaldo, Madrid tak peduli. Ronaldo menyebut bahwa Kylian Mbappe mempunyai gaya bermain yang paling mirip dengannya. Pemain 23 tahun itu disebut sebagai penyelesai peluang yang ulung. Mbappe merupakan salah satu pemain muda yang menonjol belakangan ini. Dia sudah membawa timnas Prancis menjadi juara dunia pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Bersama PSG, Mbappe juga menjadi sandaran di lini depan. Di musim ini, eks pemain AS Monaco itu sudah mencatatkan sebanyak 14 gol dalam 15 pertandingan di semua ajang. Kecepatan menjadi salah satu senjata Mbappe. Ronaldo ditanya La Gazzetta dello Sport mengenai Mbappe, bilang bahwa pemain nomor punggung 7 PSG itu mirip dari sisi gaya bermain dengan dirinya. Kylian Mbappe, ya, dia yang paling mirip denganku, dia penyelesai peluang yang sangat bagus. Dia menaklukkan kiper dengan baik, yang hari ini jarang terjadi dibandingkan sebelumnya, kata Ronaldo seperti dikabarkan oleh La Zeta dello Sport. Ya, rumor beredar Mbappé ingin segera meninggalkan PSG awal tahun nanti. Florentino Perez sekalu pemilik klub menegaskan tidak akan mendatangkan Mbappé. Itu semua karena musim lalu Madrid memberikan penawaran 100 juta euro, namun Mbappé memilih memperpanjang kontraknya dengan PSG dan menerima jabatan tinggi. Tiga pemain muda Real Madrid disiapkan untuk mentas di Liga Champions? Beberapa pemain kunci Real Madrid harus menepi jelang laga Liga Champions mendatang. Karim Benzema sempat tak main kalau Madrid bersua dengan Sevilla akhir pekan kemarin. Ia sempat menderita masalah pada ototnya. Besar kemungkinan Big Ben bakal melewatkan pertandingan di Jerman. Selain itu, Penuh Valverde yang mulai rajin mencetak gol bagi Real Madrid di musim ini juga harus menepi lantaran mendapatkan terjangan dari Papu Gomez pada laga melawan Sevilla. Masih belum diketahui seberapa pada cederanya sosok asal Uruguay, namun ia dipastikan tak tampil dalam laga melawan Leipzig. Hal tersebut mau tak mau membuat Carlo Ancelotti memutar otak. Tiga pemain muda lasu langkos, macam Sergio Arribas, Alvaro Rodriguez, dan Carlos Dota dipersiapkan guna menjaga kedalaman skuad Madrid di kompetisi Eropa. Sebelumnya, Arribas sempat mengepak- debut bagi Real Madrid di tim utama. Namun, untuk dua pemain lain macam Dota dan Rodriguez, keduanya berpotensi memainkan debut bersama Madrid andai mentas melawan Derroth bulan di tengah pekan ini. Dota merupakan mantan kapten Real Madrid Castilla yang biasa beroperasi di lini tengah. Sementara Rodriguez merupakan sosok yang lumayan bertaji di lini depan. Ia sudah mendulang dua gol dalam enam laga yang dimainkan bersama Castilla musim ini. Real Madrid Tertarik Boyong Yosufa Moukoko dari Borussia Dortmund Setelah musim lalu melambungkan nama Erling Haaland yang kini pindah ke Manchester City, Dortmund juga memiliki calon striker top di masa depan yang ada dalam diri Yosufa Moukoko. Dikutip dari laman transfer market, sejauh musim ini kokoh telah berhasil mencetak 4 gol dan menyumbang 5 asis dari 16 penampilannya. Ketajaman yang telah ditunjukkan oleh pemain muda berusia 17 tahun itu membuat tim sekelas Real Madrid tertarik untuk memboyongnya ke Santiago Bernabeu pada bursa transfer mendatang. Yusufo Mokoko juga memiliki mental yang cukup bagus di laga-laga besar. Bahkan, saat Laga Der Klassiker melawan Bayern Munich yang notabene adalah laga penuh gengsi, Mokoko juga berhasil menyumbang gol untuk Borussia Dortmund dalam laga yang berakhir dengan skor 2 sama pada 8 Oktober 2022 yang lalu. Oleh sebab itu, banyak tim yang kepincut untuk memboyongnya. Selain Real Madrid, beberapa tim ternama Eropa seperti Liverpool, Barcelona hingga PSG juga ingin memilikinya. Los Blancos ingin memboyong Maukoko sebagai calon penerus Karim Benzema yang mana teraih Belon d'Or 2022 itu kini sudah tidak muda lagi karena berusia 34 tahun. Untuk mendatangkan Yosofo Maukoko, klub-klub peminat harus mengeluarkan uang setidaknya sebesar 15 juta euro atau setara dengan 230 miliar rupiah. Carlo Ancelotti tanggapi cedera Federico Valverde. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menyampaikan bahwa saat ini skuadnya tengah menghadapi badai cedera yang menimpa satu persatu pemainnya. Hal tersebut ia sampaikan usai Real Madrid tampil apik dan meraih kemenangan atas tamunya Sevilla dengan skor 3-1. Di balik kemenangan tersebut, kemenangan Real Madrid harus dibayar mahal sebab Federico Valverde dikonfirmasi mengalami cedera. Federico Valverde sendiri sukses tampil gemilang dengan menyumbangkan satu gol, namun tidak lama usai mencetak gol ke gawang Sevilla, Valverde harus ditarik keluar oleh Carlo Ancelotti. Valverde terpantau mengalami kesakitan usai berduel dengan pemain Sevilla. Kakinya Valverde terkena benturan yang keras, ucap Carlo Ancelotti di laman resmi Real Madrid. Lebih lanjut, Carlo Ancelotti menyebut bahwa kondisi Valverde tidak terlalu mengkhawatirkan, namun ia masih menunggu hasil pemeriksaan medis untuk mengetahui seberapa parah cederanya. Dia terlihat kesakitan tadi, jadi kami harus memeriksa kondisi cederanya itu, dan saya tidak tahu apakah ia bisa fit untuk bermain di hari Selasa nanti. Terang, Ancelotti. Selain Valverde, nama lain yang juga menderita cedera yaitu Karim Benzema. Kedua pemain ini dikhawatirkan untuk tampil memperkuat Real Madrid di ajang UEFA Champions League pada tengah pekan nanti. Karim tidak akan fit untuk pertandingan hari Selasa nanti, namun saya rasa dia sudah bisa kembali di pertandingan hari Minggu, ungkap Ancelotti. Saya tidak khawatir akan kondisinya karena dia hanya mengalami cedera ringan kemarin," ujar pelatih asal Italia itu.